Iki over lah, itu over kan kebanyakan bunga SD error dua gayung ya. Oh enggak. Okay. kebanyakan okay, bunga error. Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami mendapatkan sebuah kulkas, dua pintu bermerk Panasonic. Ya, dua gayung ya. Dia tidak mau dingin untuk bagian bawah. Kita akan mengecek untuk bagian sistemnya. Kenapa, kenapa tidak mau dingin pada bagian bawah. Oke, kita akan memeriksa untuk kulkas ini. Cek ya. itu, kosongnya katanya. -kata. Ini jemputan di di Kemungkinan dia pros. bisa. Orang katanya juga, jangan jemput. Bote ini jurusik. Mungkinan tak putus sama bote. Radir, amin. Banyak, banyak banget ini kok Center oh Center Center ya hehehe Iki gara-gara salju, kebutuhan yang ketutupan. baik, baik, baik, baik, baik, baik, angin baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, Eh, mana sih ya? Oke untuk rekan-rekan kita harus membersihkan pada bagian evaporator karena kita akan mengecek semua sistem ada sistemnya kita harus mengecek di bagian depros heater dan lainnya ya komponen lainnya blower nyala semua Oke nanti kita akan periksa untuk sistemnya depros dingin dan sistem lainnya ya kita harus membersihkan dulu karena pada depres dinginnya ya dia masih tertutup ya untuk kita mengecek belum bisa karena dia ada di bagian sistemnya kita harus memanaskannya dengan menggunakan air panas atau pasnya ya last. kita dapat memanaskan di bagian evapnya biar pada sistem mencair, tapi untuk depres masih tertutup ya. Nanti kita akan mengecek untuk depresnya, dan filter semua. Kita harus membersihkan dulu ya untuk rekan-rekan. Amen. Uh -huh. oke okay, untuk rekan-rekan, mumpung diperasnya tertutup es ya kita coba me mengecek untuk heaternya mau bekerja atau tidak untuk pengecekan heater ya, kita bisa memperaihkan pada bagian sistem mesin kita peraihkan mesin sampai mati bisa dilihat pada ampere 0,5 ya, artinya bagian diatros dia mau bekerja pada sistemnya oke okay, pada Ampere 0,5 berarti pada heater bekerja ya setelah kami cek bagian belakang seperti ini pada pembuangan air tidak keluar ya padahal kita sudah siram dengan air hangat dan air tidak ada tidak ada yang keluar oke okay, permasalahannya sepertinya di pembuangan air ya oke okay, kita akan menyebul ya dengan selang seperti ini sudah airnya sudah lancar hanya seperti ini saja ya untuk rekan-rekan dipermasalahkan karena pembuangan air tidak keluar tersumbat ke dan terjadi penggumpalan pada bagian sistem atas dan menutupi pada bagian saluran yang arah ke bawah oke okay videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan perbaikan kulkas yang tidak mau dingin di bagian bawah disebabkan karena pembuangan air saja. Oh ya untuk rekan-rekan yang baru mampir ya bisa klik subscribe atau klik lonceng. Kita tinggal merapikan pada bagian listing. Oh ya untuk rekan-rekan. Video sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan nanti kita berikan trik-trik lain dan jangan lupa untuk klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oke terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami. I know you told your